terus Kenapa Anda mengatakan dia adalah Bapak itu sendiri Anda dia menyangkal Saya tidak dia Bapak mengatakan itu. aku apa Bapak itu bukan manusia bukan anak manusia tapi Bapak itu mengatakan Bapak itu dia. manusia berarti oh. Bapak menyangkal anak oh. men menyangkal oh. juga Bapak tidak ada yang sama dengan Yesus tidak ada yang sama manusia tidak sama dengan Yesus ya, tidak kalau ada Musa ada nggak yang sama dengan Musa pak ya, tidak ada tapi dia bukan Tuhan nah. Musa itu dari Adam Mereka. ada nggak yang sama dengan Adam tidak ada nah makanya tapi bukan maka, berarti ya. tidak ada yang sama lantas kemudian dia adalah Tuhan kenapa ciri Yesus itu ya, Mesias yes. ada, ada enggak ciri-ciri Ketuhanan Musa Gimana ada Tuhan? pak ada anak mana ciri-ciri Oke, okay, ya. kita imbangkan dengan ciri-ciri Yesus yang Anda katakan Tuhan. Oke? Okay? Ya, ya, Oke, okay. udah. Oke. Okay. Musa bela lautan. Yesus mampu tidak bela laut? Nah. Oke, okay, satu. Bikinlah, Ah. Hmm. Nah. Ayo jawab. Yesus tidak pernah bela laut. Karena dia bukan bela nah, kan dari itu, Pak. Setiap tuh, Nabi kan memiliki mujizat masing-masing berdasarkan dengan masa kaumnya, Pak. Jadi gini, cuma. Ya. Tuhan itu bagi kami bagi orang Yahudi juga. Tuhan. Jangan bawa-bawa Yahudi dulu, Pak. Yesus kan dianggap, dianggap Yahudi. itu, Juhudi. Pak. Aduh. Pak. Kata saya katakan kepada, kepada Bapak, percaya kepada tulisan Alkitab saya Yohanes. Gara-gara itulah dia di Tolong. Di. Tolong dengarkan saya Kok, tolong, tolong, 30 tolong. detik. Kenapa? Apa ada sebabnya dia makin dibenci orang? Karena dia mengampuni dosa manusia yang disembuhkannya itu. Mana ada boleh manusia mengampuni itu kata-kata Bapak itulah. kita kita itu saya ini awam sekali lagi saya katakan saya awam tapi Wah, saya kritis Dengan bandel lah. yang saya, ditunggu oleh yang ditunggu oleh orang Yahudi bukan yang bisa mengampuni dosa kenapa lah. orang Yahudi sudah didoktrin sudah diberikan pengajaran penghapusan dosa itu dengan darah hewan jadi dia nggak butuh penebusan dosa makanya, yang mereka makanya, tunggu adalah makanya dia itu ditangkap karena dia mengatakan Kuampuni dosamu, Mana boleh dia bagi orang Yahudi. Tapi Yesus anak manusia mam, berhak berkuasa mengampuni dosa manusia. Dari mana itu? Artinya dia Tuhan. Dia dia nah, ditangkap itu. Dosa. Baca kitabnya. Jangan macam potong-potong. Tidak boleh berpikir. Cuma muter-muter al ajaran Alkitab kami. Katanya percaya kepada. Kita. Berarti Bapak oh, menyangkal ya kan? Terbukti okay. Bapak menyangkal Yesus Tuhan, iya kan? Menyangkal. Pak, aku tidak menyangkal. Dia adalah Mesias. dia adalah Tuhan itu karena apa? Bapak Loh, Bapak aja Yesus ya, mengatakan pemahaman itu salah, pemahaman itu tidak benar. Ah, Pak Lam Sen jangan, jangan, jangan, Bimbing Islam, saya Islam. Pak hey. Bimbing saya kepada kebenaran yang ada di tidak dalam agama aja. Anda Jangan Kesuai sesatkan kita, saya Jangan putar-putar Ini Yesus mengaku Pak gimana? Sebagai manusia dia mengaku di dalam Yohanes 17 nomor 7 iya. Sekarang ah. mereka tahu siapa mereka yang hmm. tahu Bapak tidak termasuk mereka karena Bapak itu ngarang, tidak tahu. Sekarang mereka tahu bahwa apapun yang ada pada diriku itu semuanya berasal daripadamu. Ya iya. Kan, apa, yang itu. apa yang menyebabkan kan, apa yang itu. menyebabkan Pak Lam Sen menuhankan, menuhankan Mesias? Oh itulah pertanyaan bagus lah. Apanya Yesus yang pertanyaan. membuat Anda menyembah dia? Karena ini, Coba. makanya itulah pertanyaanmu bagus. Bapak jangan kamu jelaskan. Bapak jangan menyangkal Jangan Yesus. kamu salahkan dulu, kenapa kamu sembah Yesus, kenapa kamu nuhankan Yesus, kan begitu. Karena ini ya. jelasannya. Iya, apa yang menyebabkan, sedangkan Yesus mengaku, apapun kesaktianku, apapun yang ada pada diriku, semua berasal dari Tuhanku. Iya, nah, ayo. makanya iya. Terus. Jelaskan. Jangan kamu ngamuk-ngamuk, ya, terus jina. Itu bukan ajaran kita. Loh, saya tidak ngamu iya, bapak. Dulu. Saya ini butuh bimbingan kebenaran kamu. dari kitab Anda. Saya memang kritis. Jadi tidak bisa saya jelaskan kembali. Ya udah silakan, silakan Pak. Silakan, Pak. Ya, silakan. Kamu tenang aja dulu, ya supaya tahu apa kenapa saya Yesus. Kamu Tapi saya minta, saya mohon lalu. jangan dibodoh-bodohi saya ya pak, karena saya lalu, bukan cuma saya gereja teriak dibodohin, bodoh Alkitab tercatat. Saya makasih katakan. Oke kalau begitu, bapak nah. coba coba lawan dulu pernyataan Yesusnya, Tujuh Belas Yohanes Tujuh Belas Nomor Tujuh. Lawan ngomong itu pak. Terus, ngomong terus. Silakan. Jam kok mau ngomong terus? Oke ngomong saya terus. diam. Iya. Baik bapak. Kapan saya mau ngomong? Ya. Semangat alam sen, semangat. Iya. kasih waktu kepada saya ngomong. Ah. Iya, silakan, Pak. Jadi ngomong Jangan terus. panik, ngomonglah, Pak. Ya paniklah kalau begini caranya. Kamu ngocor terus, ngocor iya. terus. Ah, iya. Ya, Ingat Pak ya, sama tadi sama Anda sama. sudah mengakui Paulus anti Kristus. Ingat itu, poin <laughs> pertama. Ya, Silahkan kedua. Loh, tadi Bapak ngaku Paulus? Loh. Paulus itu tadinya anti Kristus. Nah, nah, menjadi nah, menjadi anti Kristus, bisa nggak berubah? Loh. Kalau dia tidak anti Kristus, maka dia akan meneruskan ajaran Yesus, bukan membantahnya. Gimana sih? Bukti nya dia mengajarkan Yesus mati tersalib, dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Tidak bertentangan dengan ajaran teman-teman murid-murid Yesus. Kalau bertentangan tidak mungkin. Kalau itu kita... benar adanya, Pak, kalau itu benar adanya, maka murid-muridnya yang saya... 11 orang ah, ini ah, akan menjadi pelopor tegaknya agama Kristen di dunia. Ya sudah Juma, sudah. Iya sudah, silakan. Nggak jadi jadi saya ngomong, Pak Juma. Banyak ngomong Pak. Iya. Pak ya. Juma, Tidak mungkin. Iya. Calon waktu dan... Aduh. Silakan Pak. Makanya tidak mungkin lah. Tidak sebodoh itulah manusia yang menggabungkan ajaran yang bertentangan ke dalam satu kitab. Tidak sebodoh itu. Paulus itu mengabarkan kabar yang sama dengan murid-murid Yesus. Kenapa saya mengatakan Yesus itu adalah bukan manusia biasa? Karena karena Yesus. Ya, Yohanes nama 8 mengatakan, Yesus berkata, "Aku turun dari surga." Dia turun dari surga masuk ke dalam rahimnya Maria kan? Maria. Tidak ada manusia yang turun dari surga datang ke dunia ini. Untuk mau lahir... Aduh, Bapak, jangan, jangan bohongi saya, Aduh, Pak. Saya ingat di saya. Siapa yang turun dari surga? 1 Yohanes 5, nomor 19, kita berasal dari Allah. Iya, tapi 1 Korintus 11, nomor so. 12, segala sesuatu berasal dari Allah. Setelah dia muridnya, itu konteks yang beda. Juma, jangan campur-campur konteks nah, yang beda. Makanya, Begitu Bapak, lah, jangan kami. bohongi saya. Jangan bohongin saya. Bukan, enak kamu dari surga. Kamu pernah dari surga? Memang, memang ciptaannya ini berasal dari mana, Bapak? Tidak ada manusia dari surga. Kamu pernah dari surga? Kamu itu kamu nah, langsung Jadi terlegi. kita ini berasal dari mana, Pak? Iya. ya dari kelahiran manusia. Saya dari hasil hubungan antara suami dan istri bapak saya. Bukankah segala pencipta segala ciptaan itu berasal dari Allah? Bukan dari surga. Tidak, tidak ada surga. Tidak. Ya, aduh, bapak ini. Ya nah, udah, kita, udah, silakan, Pak, silakan. Kamu dengan gitu. Belum ya, selesai saya, saya ngomong sudah sangat bantah. Aduh. Uh, silakan Pak saya memang orangnya kritis Pak banyak orang gila gara-gara berdialog lintas, dengan lintas, saya buruk seperti itu namanya Iya lintas, kamu mana dosen saya ada tiga Pak mana dalam tiga bulan satu semester dua kali masuk rumah sakit jiwa gara-gara debat dengan saya itu mana ada buru ilmu ya masih... kalam saya Aduh gak jadi ngomong sudah ngomong sendiri aja ya silakan lanjut Pak saya hanya promosi aja biar agak saya ganteng bantu, sedikit saya, saya bantu balam lah silakan silakan boleh-boleh ku bantu Pak Lamsen. Dia nanti ngomong. Kalau Pak Lamsen mengizinkan. Motong-motong terus nggak jadi kita ngomong. Jadi saya nggak enak, nggak senang. Ya udah silakan juga. Pak Lamsen, enggak ya. jangan usah ngambek gitulah. Iya, ngambek. Saya nggak jadi-jadi tadi. Kenapa kamu menyebut? Udah-udah silakan kamu Bapak, bisa. saya buatkan saya kopi dulu. Kita mau jawab nggak bisa ngomong silakan. terus ngomong terus. Apa seperti ini, guru seperti guru apa ini? Guru agama Kristen tapi salah. Ah. Iya udah silakan. Saya diam Pak. Ya baik. Agama Betul. yang benar adalah agama yang tidak menyakiti hati orang. Ya Jumah ya. Itu ingat. Saya makin benci yeah. Islam kalau kamu cara seperti itu. Maroh-maroh yeah, asyarakat yeah. kami. Ya, ya? Oke Jumah. Tarik pertanyaanmu belum saya jawab dari tadi. Kenapa saya itu mengatakan Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia yeah. ini. Kan? Kenapa? Ini mesti saya jawab. jadi-jadi karena kamu potong terus. Jadi dia berkata di dalam Yohanes 6, delapan. Aku telah turun dari surga. Saya bilang lagi tidak ada manusia mah yang turun dari surga ke dunia ini masuk ke rahimnya perempuan lahir mati hidup kembali kembali ke surga siapa seperti tidak ada luga, luga ada luga luga nah. aduh siapa lagi nih yang benar jangan jad, jad, jad, jad, saya nanti ngomong jangan jangan disela jangan disela silakan Pak lanjut Pak. Bodo bodohi saya, Pak, sampai puas. Silakan, bodo-bodohin ini tercatat. Cuma, saya akan buktikan, Bapak mau bodoh bodohi saya. Silakan aja, Pak. Langsung, hanya Yesus yang turun dari surga. Mana ada yang turun dari surga, manusia tidak Lucifer dari mana, Pak? Lucifer, Lucifer dari surga. Memang, tapi kan udah lanjut, Pak? Lanjut, akibatnya Aduh, silakan, Pak. Bodoh bodohi saya sampai puas. Silakan lanjut pak, jawaban, Bukan, demian, demian, lanjut, demian, Lucifer, demian. Lucifer. Kamu kan beda Lucifer dilahirkan, kamu bilang dia dilahirkan, Lebih hebat Lucifer dilahirkan pak. Udahlah terserah kamu lah, nggak bisa kamu diajarin. minta di pertanyaan, saya jawab nggak bisa. Oh, lanjut pak, saya kamu diam pak, saya diam. Bertanya mau dijawab potong-potong. Bagaimana? Iya, iya. Eh, Dindasion yeah. diam, kita dengarkan. Salam, okay, iya. silakan. Kita hormati dulu. Silakan, Pak. Lanjut. Kita kan, sudah dewasa cuma. Kamu guru kamu kan, guru besar. Iya. Kok caranya seperti iya. itu? Terima kasih. Hmm. Baik. Ah, heran saya. So. Jadi ini menurut Alkitab, Yohanes enam mengatakan seperti itu. Aku telah turun dari surga. Memang Lucifer juga turun dari surga. Apalagi dia masuk ke rahimnya perempuan kan tidak, ya. Tidak ada manusia seperti seperti itu. Mati, hidup kembali. Dan dia tahu dan diberitakan, tiga hari saya hari ketiga saya akan bangkit. Kan Yesus berkata beberapa kali yang ngomong seperti itu. Tidak ada manusia yang tahu bahwa dia akan mati selama tiga hari bangkit kembali. Tidak ada manusia seperti itu ya. Oke. Nanti kamu katakan banyak yang tahu kamu bilang nanti. Yohanes 8:28, 24 mengatakan, "Akulah dia. Dia yang mengutus aku." Siapa yang mengutus dia? Terus bapak, bapak yang di surga itu aku keluar dan datang dari bapak Allah itu sendiri. Dialah yang mengutus aku. Coba ini bahasa Yesus sendiri pun sudah membingungkan kamu dan membingungkan saya. Saya tidak bisa jelaskan ini. Aku datang dari Dia. akulah Dia. Aku keluar dari Dia. Bingung kok ngajak ngajak. Makanya kita tidak bisa mengenal sesungguhnya bagaimana Tuhan kami itu Yesus itu. Dia keluar dari bapak, keluar dari Allah. Tapi dia katanya dialah Dia itu, dialah Allah itu. Bagaimana bisa kita menerima itu? Ini lama bahwa dia aduh. Oh ya, yeah, sorry, sorry, sorry, Pak. Lanjut, lanjut. Sorry, ini mulut, <tuh> mulut ini kurang ngancer. nggak mau diam. Lanjut, Pak. silakan minta maaf. Saya iya, jadi kita harus tenang lah. Cuma iya, iya, tidak ada manusia seperti Yesus itu. Dia mengatakan, "Aku yang akulah dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Allah, Bapak, akulah Bapak itu, akulah Allah itu." Ini pun sudah membuat kita jadi tidak mengerti. Masa dia keluar dari Bapak? Tapi akulah dia yang mengutus aku. Bapak yang mengutus dia. Dan sering dia katakan, aku dan Bapak adalah satu. Nah, jangankan kamu Jumaya. Si siapa? Si Filipus si pernah bertanya, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, kata si Filipus. Apa kata Yesus di, di, di Juhanes 14 ayat 9 kata Yesus Kamu Filipus sudah begitu lama kamu bersama aku dengan Filipus bodoh banget kamu tidak mengenal siapa Bapak itu oh, kata katanya ayat 9 itu ya John 15 ayat 9 kata Yesus kepada Filipus telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus ini murid Yesus sendiri tidak mengenal siapa Yesus tidak mengenal siapa Bapak itu namun engkau tidak mengenal aku lo coba jangan kan kamu juma Jangan saya, murid Yesus yang tiap hari bersama-sama dengan Yesus pelipus itu, marah Yesus kepada pelipus. Masa kamu tidak kenal siapa aku? Masa kamu tidak kenal siapa Bapak itu? Barang siapa telah melihat aku, berarti dia telah melihat Bapak, kata Yesus. Bagaimana kamu bertanya, tunjukkanlah Bapak itu, ya akulah dia. Kan itu maksud Yesus. Jadi sekiranya kamu pelipus mengenal aku, pasti kamu sudah mengenal Bapak, karena akulah Bapak itu. Jadi bagaimana saya mau mengatakan ini? Kalau bukan dia, Bapak, Bapak dia bukan Tuhan itu cuma Dan Yesus mengaku, Aku memberi hidup kekal kepada orang-orang atau kepada dempah-dempahku. Tidak ada orang yang bisa memberi hidup kekal. Dan Aku akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kamu yang percaya kepada Aku. Mana ada manusia bekerja seperti itu? Yesus, ya? Tidak ada. Itulah sebabnya saya menyembah Dia, meminta kepada Dia hidup kekal itu. Karena dia bisa memberi hidup khal, karena dia bisa mengangkat saya ke surga. Seandainya si juma bisa mengangkat saya ke surga, saya sembah juma. Itu harusnya saya sembah Yesus, karena dia mengaku bisa mengangkat saya ke surga. Begitu, ya juma ya penjelasan saya. Oke. Okay. Sudah puas pak? Sudah, itulah. Sudah selesai kan? Itulah okay, Islamnya saya menyembah Yesus, karena dia, ya. pada dia ada segala apa yang saya butuhkan. Kalau ada sama okay. kamu saya butuhkan, saya sembah kamu juma. Ya, oke. Okay pertanyaannya Pintar mana antar Bapak yang hidup 2000 tahun dengan ibunya yang melahirkan Yesus dengan Bapak Pintar mana tidak ada ajaran Alkitab yang penting bagi saya bahwa Yesus itu mampu memberi hidup kekal kepada saya dan mampu mengangkat saya ke surga itu sebentar ibunya nyembah Yesus Bapak. enggak Pak saya tidak bisa jawab karena tidak ada Alkitab kami dulu Alkitab ajaran Alkitab tidak seperti itu Bapak enggak Penasaran gitu kok ndak ada pemberitaan tidak. tentang Maria? Apa yang diajarkan Yesus? Apakah Maria menyembah anaknya saya. atau tidak? Saya tidak orang gila menanya yang tidak diajarkan. Ya bapak nggak penasaran gitu? Ya, tidak, yang, penasaran? yang penting saya sudah bisa dapat hidup berkah. Nah kalau itu hanya hoax gimana pak? Terserah sama dia. Memang kita percaya seperti itu. Nah, enggak kan gini loh pak? Kan ada pesan Yesus waspada kepada anti Kristus kok bapak enggak bawa pada ya, hanya imani saja ya, saya kamu. Kamu tidak Yesus Loh, kamu tidak menyangkal Yesus bahkan tidak menyangkal saya menyangkal, menyangkal anti Kristus tidak percaya bahwa Yesus bisa memberi hidup kekal tidak saya Yesus tidak percaya Yesus percaya bisa gak? memberi hidup kekal bisa tapi ada syaratnya ya makanya percaya kepada dia dengan cara apa Laku Bukan begitu, begitu caranya oh. Pak. Coba Pak, buka Matius 19 Pak. Oke. Okay. Matius Matius ini saya buka ya. Saya buka. Ya, ya. coba. Jadi kita nggak boleh mengadang ada Pak. Kita harus waspada yeah. kepada anti Kristus okay. okay. gitu loh. Jangan okay. salimani saja. Okay. Jangan mentang-mentang banyak perpuluhan. Bapak enak di situ. Nah, lari kamu ke sana kemari. Oh. Mulutmu kok terlalu melancang ya. Kita nggak bicara perpuluhan. Hmm. Nggak maksudkan perpuluhan hmm. kan? Enak, kamu berbulan saya memang pernah perpuluhan saya memberi perpuluhan kamu nah itu saya. dia makan karena karena Bapak menyerahkan perpuluhan maka orang makin melenggang Bulut untuk kemudian lancang. mengajar Masa. doktrin Mujur. ke Bapak Mari kita lihat sembilan 19 enggak usah ribut Pak silakan makanya hmm. jangan terlalu lancang mulut itu Matius 19 ayat Bapak lancang mengatakan Yesus Tuhan ayat Yesus mengajarkan itu ayat nomor mulai dari nomor 16 biar ngerti orang ini eko eh, ngerti orang ini biar biar yang awam ini ngajarin yang ada, lebih berpengalaman silangan Tuh, ada seorang datang kepada Yesus hmm. dan berkata guru-guru perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat? agar aku memperoleh hidup yang kekal kekal Apa syaratnya kata Yesus apa Jawab Yesus Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik Hmm. Ada satu yang baik tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam turutilah segala perintah Allah Allah perintah Allah apa perintah Allah yang harus dipenuhi itu? baca sudah kita baca terus ya. diteruskan diteruskan Teruskan. kata orang itu kepadanya perintah yang mana kata Yesus Kata Yesus. yang jangan membunuh, membunuh. Jangan, jangan bersina jangan mencuri, ayam. jangan, jangan bersaksi, ayam. bersaksi palsu. Bersaksi palsu, hormat ya. ayahmu, ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia. Sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, hmm. "Semua itu telah kuturuti, wahai Yesus. Apalagi yang masih kurang, wahai Yesus, untuk aku hidup kekal." Kata Yesus apa? Jikalau engkau hendak sempurna dalam mendapatkan hidup kekal, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, berinfak, bersedekah, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ada di antara poinnya ini, Pak, menyembah Yesus untuk hidup kekal? enggak ada. Gak Gak ada. ada. Nah, Lalu nah, kenapa, nah, Pak, nah, menyangkal Yesus? Sudah selesai Pak. Reset, reset, sudah, Pak. ya, silakan kan giliran Bapak membohongi saya lagi. Saya diam dulu "Kamu, dia kamu ya. Ya. jadi itu tercatat di mana itu yang... yang... Matius 19 belas, nah, Bapak ya, yang dikatakan jelas. Jangan berzina, gitu, jangan berjinan, jangan, mengguni, jangan mencuri. Hukum Dimana Taurat itu bapak. Artinya, bapak hukum Taurat. Hmm. anak muda itu merasa dia sudah memenuhi semua perintah hukum Taurat, yaitu hukum Taurat sendiri. Ya, ini kan... terus apa endingnya? Artinya Yesus kan bagi kami, Endingnya ya. adalah dengar dulu aduh berinfak dan bersedekah Nama-nama menyembah Yesusnya disitu sebagai jurus untuk masuk hidup kekal mana? Ada nggak pak? Tidak ada. Memang di hukum sepuluh tidak ada yang suruh menyembah, tidak ada. Oke, okay. yang terakhir dari semua ketika hukum Sudah dilakukan apa pak? Penyembahan kepada Yesus atau impak sedekah? Kalau hukum 10 ini mengasihi manusia. Kalau kamu itu, manusia tanpa iya, apa itu, apa? Itu, itu, semua itu, itu semua sudah dilakukan. Aduh, nah, tidak, tidak, tidak, itu semua sudah dilakukan. Nah, apa yang menjadi final penutup? Karena Yesus tahu dia tidak melakukan itu. loh bapak ah, ini kokjak menempat pak, dia, please pak, please. Saya ini S3, lo pak. Saya S3, aduh. pak. Percuma saya S3 aduh. kalau dibodohi sama bapak. Kok dibodohin? Karena Yesus tahu. Kan saya aduh. tanya ending aduh. dari pengajaran Yesus. Untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Kan berinfak Menasih dan bersedekah Apa menyangkal enggak masih, itu? Ah, masih Tuhan. masih manusia cukup. Itu aja yang dua itu aja kok. Masuk surga. Udah. Ya. Nah ada enggak menyembah, iya. menyembah Yesus pak? Tidak.